Buaya air asin pernah dieksploitasi besar-besaran dari alam liar di Australia Utara, bahkan nyaris punah karena perburuan yang dilakukan oleh manusia. Untuk saat ini, buaya air asin dianggap berisiko rendah terhadap kepunahan. Meskipun demikian, populasi buaya air asin bisa saja berkurang karena masih adanya perburuan ilegal, berkurangnya habitat serta antipati manusia terhadap hewan ini karena sifatnya yang dapat memangsa manusia.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 Korban saat ini dirawat di RSUD Abdul Aziz Singkawang untuk pengobatan tangannya yang putus setelah diterkam buaya penghuni kolam di kebun binatang Singkazu Singkawang. Saat dibincangi terkait kejadian serangan buaya di kolam kebun binatang tersebut, Ilham mengaku sama sekali tidak menyangka. Dia mengira kolam yang ada di kebun binatang tersebut sudah tidak dipakai lagi dan tidak ada penghuninya. Sehingga dia nekat loncat pagar untuk mencuci tangan di kolam berbuaya tersebut. Untung saja korban terkaman buaya di kebun binatang singkazu Shingkawang ini masih selamat, meski satu tangannya putus di sambar buaya penghuni kolam tersebut. Buaya air asin atau krokodilus porosus merupakan jenis buaya paling besar di dunia. Buaya ini sering juga disebut sebagai buaya muara, buaya laut, buaya Indo-Australia, buaya pemakan manusia, dan berbagai nama lokal lainnya. Buaya ini diberi nama demikian karena memang tidak hanya hidup di sungai-sungai, tapi juga banyak hidup di dekat laut atau muara, rata-rata panjang buaya muara jantan adalah sekitar 5 meter dengan bobot 454 kilogram. Sementara itu buaya muara dengan panjang sekitar 7 meter dan bobot tubuh 998 kilogram pun tidak jarang ditemukan. Di antara jenis buaya yang lain, buaya air asin merupakan yang terbesar, bahkan hewan ini merupakan reptil terbesar di bumi saat ini. Buaya air asin merupakan perenang yang sangat baik sehingga kadang buaya ini terlihat jauh di laut. Buaya ini bahkan bisa menempuh jarak di laut hingga sejauh 900 km. Meski buaya ini bisa menghabiskan banyak waktunya di air asin, buaya jenis ini nggak bisa disebut reptil laut seperti halnya kura-kura. Ini karena buaya ini tetap bergantung pada tanah untuk makanan dan air. Dalam mencari mangsa, buaya air asin akan bersembunyi dengan sabar di bawah permukaan dekat tepi air. Mereka menunggu mangsa potensial untuk mendekati mereka. Serangan mereka bahkan dikenal sebagai gulungan kematian. Setelah mengawasi mangsa dari bawah air, buaya air asin akan menyergap dan menyeret mereka dengan cepat ke dalam air. Seretan yang mereka buat dirancang untuk membuang keseimbangan mangsa berukuran besar. Sehingga memungkinkan mangsa tersebut terseret ke dalam air dengan mudah. Ketika ada sekumpulan mangsa dalam jumlah besar, buaya air asin akan menggulung tubuh mereka di bawah air untuk mengacaukan mangsanya, sehingga membuatnya lebih mudah dikonsumsi. Buaya air asin memiliki rentang hidup yang panjang. Banyak buaya air asin yang hidup hingga lebih dari 65 tahun, lebih lama daripada spesies buaya lainnya.